Yang saya hormati, uh, Bu Profesor Doktor, uh, Masya Allah, sampai lupa. <tutup> saya, <tutup> Bu Amani lubis, mohon maaf, Bu. karena tadi sepanjang acara di sebelah saya, Bu Amani ini duduk beliau selalu zikir, subhanallah, Masya Allah. <tutup> Alhamdulillah gitu, jadi itu merusak konsentrasi saya. <tutup> Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Mudah-mudahan yang hadir di acara itu Allah ampunkan dosanya. Tuh. Dan segera bertobat kepada Allah. Karena yang ini zikir, bukan main-main Saudaraku semua. Khususnya kepada Ibu Rektor itu Masyaallah Bu luar biasa. Tapi pesan saya Bu, tolong nasihat Ibu. Tolong ajar Ibu. Menteri Agama itu Bu menyakit akut ini. Mudah-mudahan dengan Ibu menyampaikan seperti itu kepada Menteri Agama Yakut ini segera insaf segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Jadi, menakik aku ini menghadiri atau diundang di salah satu acara di Jakarta di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dan kebetulan menakik aku ini duduk di sebelahnya ibu rektor yaitu Profesor Dr Haja Hamane Lubis. Direktur Masya Allah luar biasa, beliau berzikir. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu zikir beliau. Karena mengisi waktu yang tidak luput, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Itu salah satu perbuatan yang luar biasa. Apalagi dibaca dibaca subhanallah Alhamdulillah Masya Allah Itu kan sangat luar biasa teman-teman semua Kenapa Di saat menteri agama yakut ini Berada di limbar Dia membuat statement apa Dia merasa terganggu Hilang konsentrasinya Mendengarkan kalimat Zikir ini Seorang menteri agama kok Statementnya seperti ini Selalu membuat kontroversi Akan tetapi pak Justru statement bapak seperti itu Bapak mempermalukan diri bapak sendiri Orang-orang yang di luar Islam yaitu non muslim Itu ketawa Lihat statement bapak seperti ini Ada yang ketawa dari tepuk tangan Kenapa? Ini agamanya Islam KTP-nya Islam Kok Menghina agamanya sendiri, misalnya uh, statement yang dikatakan oleh menakli itu diucapkan oleh agama di luar Islam. Itu nggak terlalu banyak merespon. Tapi kalau seorang menteri agama yang mengenal Islam membuat statement seperti itu, justru ketawa, entah atau membuat lelucon, atau lawa, atau membuat hiburan di suatu acara. Ponyol, gak masuk akal yang nonton juga yang mendengarkan juga itu ya ketawa tepuk tangan seakan-akan uh, ah, ketawa lulucon lawakan janganlah agama dibuat lucu atau lawakan gitu mudah-mudahan yang mendengarkan yang menonton yang hadir di suatu acara itu yang agamanya islam pada khususnya Tolong, hati-hati, kalau kalian pura-pura tidak tahu, ingat, agama kita, khususnya orang muslim ya, sama, agama kita, yang kita selalu berzikir kepada Allah, tapi dibuat bahan melucong, bahan lawakan, atau buat hiburan di sebuah acara, jadi pesan saya uh, khususnya kepada yang mendengar atau yang hadir di saat acara di Uin itu kan, Bapak ya Pak itu segera menegur atau menyarankan nanti ada malapetan ini, apalagi kan Uin tabelnya islam semua buriburnya islam semua, muslim semua akan tetapi di, kan, di sebuah acara kita dibuat melucon atau lawakan atau hiburan, ini zikir pak pak menat, ini zikir bukan lelucon, bukan dibuat lawakan, candaan zikir pak, seharusnya bapak masya Allah luar biasa ibu rektor jarang-jarang saya ketemu dengan ibu rektor yang seperti ini yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Seharusnya seperti itu, bukan malah mengatakan bahwasanya merusak konsentrasi saya. Berarti, kan Bapak terganggu dengan zikir itu. sama anak-anak kecil tahu lah, Pak. Yang tidak suka kepada zikir itu, atau yang terganggu bisa di zikir. Misalnya, ada yang merupiah orang, kan? itu kan yang dibacakan kan ayat, -ayat suci Al-Qur'an zikir itu otomatis kan jin setan yang di badannya itu yang biruknya itu itu kan langsung terbelit-belit keluar seakan-akan tidak betah dengan adanya lontaran atau bacaan zikir itu kepada orang yang biruknya itu misalnya seperti itu kan uh, waktu itu juga azan menganalogikannya, yang, yang takut dengan azan itu ya makhluk-makhluk halus seperti itulah gitu memang pada waktu itu sempat membuat heboh juga berapa bulan lalu terkait uh, menganalogikan suara azan dengan donggungan anjing gak pantas lah seorang menteri agama membuat analogi seperti itu atau membuat suara azan suara azan itu yang sangat mulia dan ini juga zikir zikir itu kan terlimat yang mulia Gitu saja dari saya, mudah-mudahan Yang menonton video ini Sebarkan video ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita harus merespon Atau menanggapi Saya kasihan Saya tidak ada kebencian sedikit pun kepada Menakyakut Tidak, rugi saya menci sama Menteri Agama Rugi Akan tetapi, saya menyayangkan yang menonton itu dan melihat itu yang tepuk tangan itu Yang ketawa itu Apalagi yang ada yang ada manisnya, makasi hati, hati, keimanan kalian, hati-hati teman-teman semua, saudara semua, hati-hati. Gitu saja, mudah-mudahan uh, video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Jadi pesan terakhir saya, mudah-mudahan yang hadir di acara itu, om ampunkan dosanya dan segera bertawabat kepada Allah karena ini zikir bukan main-main, saudara-saudara semua khususnya kepada Ibu Rektor itu Masya Allah bu luar biasa tapi pesan saya Ibu tolong nasihat Ibu tolong ajar Ibu Menteri Agama itu bu menak akut ini Ada mudahan dengan Ibu menyampaikan seperti itu kepada Menteri Agama yakut ini segera insaf segera bertawabat kepada Allah sehingga ada kebencian kepada siapapun Rugi saya benci kepada siapapun, khususnya kepada menteri agama. Enggak, saya enggak benci. Tapi saya menyayangkan saja justru mempermalukan dirinya sendiri. Menunjukkan bahwasannya uh, kepada orang lain, khususnya yang beragama non-muslim. Ketawa melihat menteri agama ini.